On Monday, working till Friday, got no fucking Sunday Everyday getting all on, MCI said I'm not fucking okay yeah. Semakin rapuh menghadapi polemik, penuh akan gimmick yang sangat-sangat noise. noise Selamat makan menu sarapan, hari gelap kalap ini adalah problem boys. boys Selamat menikmati dengan bertahan, jangan sampai anda kewalahan Dan juga terdapat air finansial untuk menghilangkan tenggorokan kehausan Jangan coba lari dari sini Tidak ada ketenangan lagi untuk hari esok Lari atau diam itu bukan akhir dari segala yang sedang jatuh terperosok terima tidak akan jadi perubahan jika tidak ada pergerakan yang bertobrak Waktu akan selalu berfungsi untuk menyantap insan dan akan tertabrak Selamat datang para sobat muda di fase separa abad Tak harapkan perubahan dengan cepat Tapi tidak juga dengan lambat Sudah saatnya di satu babak mana semua tamu mudah tertebak. Banyak rancau munafik, bangsat yang pandai membuat jah. Bahkan sudah aku bilang, coba bertahan dan jangan sampai hilang. Udah nikmatan hasutan hayalan kini sudah mulai saling silang. Lepas melangkah dari indung, bebas sudah mulai sedikit tersandung. Persetan, rantauan, antah, Jakarta, Solo, Jogja, atau Bandung. Eh, hey. what? Sadarlah, kita bukan lagi yang pertama. Cerduat. Kau akan terpinggirkan dan terlihat seperti hama Fase kritis, karena ini krisis 2-5 Fase kritis, karena ini krisis 2-5, hey, 25, 25. Sedulah kita bukan lagi yang pertama Kau akan terpinggirkan dan terlihat seperti hama Fase kritis, karena ini krisis 2 lima. Is, karena ini kisah dua lima Akhiran suasana membuat diri jadi terlena terpana tak sadarkan sana Selamatkan aku dari hal-hal triple six memisik sebabkan merana Yang dekat mulai menjauh, mulai berteman akrab dengan galuh Dua sisi beradu sebabkan temuran ego dan fisik mulai melumpuh Alangkah segala cara apakah ini bisa buat hilangkan jerah? Kembalikan aku di hari muda bukan malah membuatku semakin larah Lepas dari daerah tenang, mencoba untuk menang, lalu mencoba senang Mulai rasa ketika terputus benang, dan kau coba ambil wewenang Jaga lagi jatuh, lumpuh, semua menjadi satu sulit terbagi Dan bilang semua akan baik-baik saja jika kamu masih belum pergi Apakah kau tahu jalan, tapi jangan pernah berani coba tuh pulang Waktu menunjukkan arah ke depan, bukan ke belakang, karena itu terbalang eh. Coba sekarang kau tanyakan pada cermin apa yang akan terjadi What's next? Semua berubah pada waktunya yeah. Karena tidak ada yang abadi That's right. Silahkan salahkan dirimu Berteriak caci maki karena itu hal biasa Semoga semangat masih menyala Dan masih terjaga karena kau bisa What? Sadarlah kita bukan lagi yang pertama George, What? Kau akan terpinggirkan dan terlihat seperti hama yeah. Fase kritis, karena ini krisis dua lima Quarter Fase kritis, karena ini krisis dua lima Hey 25 25 Sedulah kita bukan lagi yang pertama Ayy. Kau akan terpikirkan dan terlihat seperti hama Puse Fase kritis, karena ini krisis dua lima Quarter Fase kritis, karena ini krisis dua lima 25, 25.